Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi cara mengakali bunyi penyebab bunyi kasar pada bagian magnet motor RS King. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe, kawan-kawan, agar channel saya dapat berkembang. Biasanya, yang menjadi penyebab bunyi kasar pada bagian magnet ini. Dikarenakan Oleh As, as Kriknya as ini As tracker ini Agak bengkok Entah bengkok Di bagian luar Ataupun di bagian dalam Tapi yang jelas Proses pemutarannya saat, saat mesin Hidup Dia akan menimbulkan Suara kasar Dan cara saya Untuk mengakalinya Yaitu dengan Mengikir Menipiskan ini di bagian spool biasanya ini yang menjadi penyebabnya karena ini saya perhatikan dari bagian magnet ada goresan ada gores lingkaran itu bekas goresan benturan dari sudut-sudut atau besi spool ini caranya bagaimana? Kita bisa mengikirin agar bagian ini menipis atau bisa kita gerinda. Bisa kita gerinda. nah udah saya gerinda di bagian sudut-sudutnya ini kiri-kanan spool apinya juga saya gerinda pulsernya aja yang nggak ada ini motor saya nggak pakai pulser hanya pakai spool pengapian CDI sama 10 Lampunya Nah itu saja mungkin Cara Atau teknik mengakali Berdasarkan pengalaman saya Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh